Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan riau tidak hanya menimbulkan dampak pada warganya saja. Habitat hewan yang ada di sekitar hutan juga ikut terganggu. Bahkan api dan asap membuat dua hewan yang cukup langka keluar dari persembunyian mereka. Tragisnya salah satu hewan ditemukan dalam kondisi mati yakni ular berkaki. Penampakan ular berkaki itu ditemukan di desa Sekip Hilir, kecamatan Rengat, ...oleh petugas yang sedang melakukan pendinginan bara api di hutan terdekat. Masyarakat sekitar dan juga warganet menyebutnya ular berkaki... ...namun para ahli mengatakan bahwa kaki yang dimaksud adalah alat kelamin dari hewan melata tersebut. Ada dua ekor ular berkaki yang ditemukan petugas... ...satu berukuran besar dan panjang, sementara satu lagi kecil... ...dan panjangnya kurang lebih satu meter. Diduga ular kedua adalah anak dari yang pertama... Tak hanya hewan melata, dua ekor binatang buas pemakan daging juga dikabarkan keluar dari habitat mereka, dampak dari meluasnya kebakaran hutan. Warga Desa Bayas, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, diabakan dengan adanya penampakan dua ekor harimau Sumatera di wilayah mereka. Tim sudah menuju lokasi untuk menangani masalah kehadiran dua ekor harimau yang dilaporkan masyarakat, kata BBKSDA Riau. Hilangnya habitat alami harimau juga merupakan bahaya besar bagi kelangsungan hidup spesies ini di seluruh dunia. diyakini pada awal abad ke-20 bahwa ada 100.000 ekor harimau di dunia, namun menurut perkiraan dari tahun 2015 lalu, sekarang hanya tersisa sekitar 1.500 hingga 3.500 ekor harimau di dunia. Secara umum, harimau dan predator puncak lainnya hidup bersama melalui berbagai teknik, seperti berburu di berbagai waktu dalam sehari untuk menghindari konflik satu sama lain. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahukah kalian sob, harimau juga seperti kebanyakan hewan loh yaitu takut dengan api. Penggunaan api untuk mengusir harimau telah dipraktikkan selama beberapa dekade oleh penjina kucing besar. Harimau juga takut dengan suara-suara aneh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Harimau sendiri biasanya berada di puncak rantai makanan dan digolongkan sebagai predator puncak yang berarti mereka tidak takut pada hewan lain di lingkungan alami mereka. Dalam kasus harimau yang hidup di wilayah jelajah spesies beruang tertentu, Hal ini tidak selalu terjadi karena mereka kadang-kadang dibunuh oleh beruang saat bersaing mencari makanan atau berlomba membunuh. Harimau adalah pemangsa ganas yang kadang-kadang bersaing dengan beruang coklat untuk mendapatkan persediaan makanan yang cukup dan kedua spesies itu bahkan mungkin terlibat konflik. Harimau mampu membunuh anak beruang dan beruang dewasa. Bahkan harimau juga diketahui memangsa beruang hitam Asia di beberapa daerah jangkauan mereka. Tahukah kalian sob, beruang slot sendiri adalah hewan yang sangat ganas dan mampu menakut-nakuti harimau agar menjauh dari mangsa yang mereka bunuh saat keduanya berada dalam keadaan saling berpapasan. Nah bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.